Sebelum mulai jangan lupa like subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. 5 Kebiasaan Yang Dapat Membuat Pasangan Merasa Risih Denganmu Dalam hubungan asmara, pasangan merupakan sosok yang dapat membuat seseorang bahagia ketika berhasil memilikinya. Namun, kamu perlu menghindari kebiasaan yang bisa saja membuatnya risih atau terganggu. Misalnya, seperti 5 poin di bawah ini. Yang pertama. Minta dikirimi foto dan uang. Pasangan akan menjadi risih dan terganggu saat kamu terus meminta dikirimi foto atau uang. Pasalnya, perilaku ini membuatnya merasa tidak dipercayai dan menganggapmu memanfaatkannya. Perlu diingat, segala aktivitas tidak harus disisipkan bukti berupa foto. Kemudian, pikirkan bahwa pasanganmu juga punya kebutuhan dan tanggung jawab lain. Untuk itu, jangan semena-mena meminta uang atau sesuatu darinya. Yang kedua, manja. Manja terhadap pasangan memang termasuk hal normal. Namun, jika sudah berlebihan nyatanya mampu membuatnya risih. ia akan berpendapat bahwa kamu tidak mandiri. Kamu seolah sulit diandalkan untuk hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan seorang diri. Dengan begitu, pasangan merasa kamu selalu butuh orang lain bahkan bagi kepentingan pribadi. Yang ketiga, sering mengajak bertemu. Pertemuan adalah momen penting bagi tiap pasangan. Selain mengobati rindu, manfaatnya yakni agar hubungan menjadi lebih intens dan harmonis. Namun, aktivitas ini bisa saja dianggap mengganggu ketika kamu terus-terusan memintanya. Terlebih jika memaksa pasangan untuk menemuimu setiap hari. Kamu dianggap tidak membiarkan pasangan membagi kehidupannya, misal untuk diri sendiri, teman, keluarga, dan pekerjaannya. Ditambah jika harus bertemu di luar rumah, yang mana dapat membuat pengeluaran menjadi lebih boros. Yang keempat, selalu mengeluh. Mengeluh memang respon wajar saat kamu merasa lelah, asal tidak memutuskan untuk menyerah. Namun, jika terus-terusan melakukannya, terlebih dengan masalah yang sama, dapat membuat orang lain terganggu. Kamu mungkin sering berkeluh kesah mengenai problematika hidup kepada pasangan. Lalu, ia sebagai orang terdekat selalu memberikan saran dan solusi untuk menyelesaikan masalahmu tersebut. Jika sudah seperti itu tapi kamu tetap mengeluhkan hal sama, normal baginya merasa risih. Nantinya, pasangan juga akan menganggapmu tidak menghargai sarannya. Yang kelima, mode mode merupakan istilah untuk pernyataan rasa yang sulit dan bahkan tidak bisa dilakukan secara langsung, biasanya disampaikan melalui status media sosial dengan alasan malu atau gengsi. Jadi, usahakan bersikap terbuka terhadap pasangan dan mencari solusi bersama. Hindari mengatakan, gak apa saat suasana hati sedang buruk atau tengah dilanda masalah, termasuk yang disebabkan olehnya. Itulah kelima kebiasaan yang dianggap dapat membuat pasanganmu merasa risih atau terganggu. Apakah kamu setuju dengan poin-poin tersebut, dan sampai jumpa di video berikutnya, sekian dan terima kasih.